Oke okay, Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi FPS drop di OBS Studio ya saat kalian mungkin merekam dengan video capture device yaitu Elgato atau mungkin webcam mungkin dan sebagainya Di sini untuk kasusnya saya ini saya menggunakan Elgato ya dan saya sedang mengcapture PS4 di sini untuk FPS dropnya nggak jauh-jauh banget kayak cuman 5 atau mungkin 7 dari 60 mungkin ke 53 gitu ya kalian juga bisa melihat di situ ya 60fps dan saat saya merekam itu jadi tiba-tiba 50 atau 53 dan 55 juga, nah tapi yang jadi masalahnya adalah walaupun dropnya kayak cuman sedikit banget ya, kayak cuman mungkin 5 atau tiga gitu itu jadi ancur banget videonya jadi semua patah-patah walaupun kayak misalnya nge-lag di scene A tapi tiba-tiba di semua scene dia tiba-tiba nge-lag gitu ya dan saya juga udah coba di setting juga ya dan masih tetap nggak bisa juga ya, saya udah obrak-abrik mungkin semua settingnya, mengatasnya gampang banget ya, ini khusus untuk pengguna Nvidia mungkin kalian cukup ke start gitu ya kalau kalian pengguna Windows 10 dan kalian cukup ke yang lambang gear atau ke settings, kalian cukup klik aja dan kalian ke sistem kalian scroll down ke bawah dan kalian klik yang graphic setting dan untuk kalian pertama kali atau mungkin yang by default gitu ya ini nggak akan muncul aplikasi-aplikasi apapun gitu dan ini, jadi ini bakal kosong aja gitu ya kayak mungkin kayak for capture utility atau mungkin obs studio dan sebagainya gitu ya nah kalian bisa cari atau mungkin kalian cukup tinggal masukin aja gitu untuk obs-nya gitu dan kalian bisa mungkin classic app bisa diklik nggak uh, kalau bisa diklik ya silahkan aja cari obs cuman biasanya uh, saya lebih enak pakai browse dan saya cari di mana ada obs-nya di sini ini saya ada di FocalCam Files mungkin di sini saya akan cari ke OBS Studio dan kalian cukup klik aja mungkin yang bin dan 64 bit atau 32 bit tergantung dari PC kalian atau versi mana OBS yang ada di komputer kalian dan kalian cukup tinggal klik OBS 64 yang tadi ya kan cukup klik dan setelah OBSnya kalian masukkan ke settingnya kalian cukup tinggal klik aja gitu ya aplikasinya apapun aplikasinya baik itu mungkin contohnya kayak 4K Capture Utility contohnya dan karena di sini kasusnya adalah OBS kalian klik dan kalian klik options gitu ya dan untuk di sini kalian pilih yang high performance ya jangan yang power saving high performance ini dipakai saat kalian mungkin mau kacam game dan kadang-kadang gamenya blank atau kadang-kadang juga nggak blank gitu jadi kalau blank ya mungkin kalian bisa ganti ke high performance dan kalau nggak blank ya kalian biarin aja gitu ya kalian cukup tinggal save aja dan kalian jangan remove itu nanti bakal uh, ngehapus gitu ya yang uh, sebelum-sebelumnya mungkin yang udah step yang udah kalian lakukan dan mungkin kalian harus uh, ulang lagi gitu dan uh, kalian mungkin udah bisa coba langsung start recording untuk saya nggak ada masalah apapun gitu ya, fps drop nggak ada dan hasil videonya jadi bagus banget 60 fps nggak ada uh, drop apapun dan memang ini juga karena first party dari uh, studio virtualization studio ya dari sony gitu god of war ini gitu jadi mungkin 60 fps dan nggak ada masalah sama sekali gitu ya mungkin yang masih ngelek kalian bisa klik ke setting gitu ya mungkin akan ada sedikit tambahan gitu ya di sini saya akan kasih tambahan kalian bisa klik-klik video gitu ya dan di sini kalian bisa melihat gitu ya untuk yang output scale resolutionnya ini kalian bisa ganti ke 1280 kali 720 atau ya resolusinya adalah atau mungkin kualitas videonya adalah 720 ya memang nanti saat jadi videonya itu bakal jadi 1280 kali 720 ya dan memang kalau kalian double klik untuk full screen nanti bakal jadi burem dan ya memang nggak akan sebagus Full HD atau 1080 ya untuk kualitas videonya. Nah tapi di sini nanti akan ada fitur yang namanya Downscale Filter pak ya di sebelah sini ya. Kalian bisa melihat di sini untuk Downscale filter saya menggunakan yang lanzos gitu atau apapun itu namanya. Dan di sini 36 sampel pak dan 36 sampel ini kayaknya untuk sampelnya yang udah yang paling kayak apa ya anti aliasing mungkin untuk sampelnya dan uh, bilinear ini saya tidak menggunakannya karena ini udah yang fastest juga mungkin yang karena yang paling cepat dan nanti fastestnya kecil kualitas biasanya nggak akan sebagus yang Lanzos ya, jadi kalian pilih aja yang Lanzos dan ya kalian tinggal klik aja seperti itu FPS nya kalian mau pilih 60 juga terserah sih ya ada satu lagi mungkin ya tambahan juga di sini ada output dan kalian ke tab recording dan untuk yang target juga ini untuk defaultnya adalah balance dan uh, kalau balance itu saya agak patah-patah dan saya ganti ke very fast nggak ada masalah gitu ya dan uh, kalau kalian PC kalian kuat ganti ke quality kalau kalian kuat kalau enggak juga yang usah gitu ya dan uh, semua angka di sini saya nggak ganti-ganti saya cuman ganti bitrate dan target usage-nya doang dan ya udah gitu cuman itu doang yang saya ganti gitu ya dan untuk encoder-nya di sini saya menggunakan uh, quicksense H264 saya tidak menggunakan X264 X264 tuh kalau nggak salah software ya dan untuk yang quicksense ini adalah CPU dan untuk yang Nvidia kayaknya GPU dan saat saya pilih GPU atau mungkin X264 yang itu jadi blank dan setelah itu kan cukup klik apply aja cukup gampang, -gampang banget gitu ya. Dan uh, setelah klik apply, kalian klik oke OK dan kalian bisa coba untuk uh, start recording lagi atau mungkin kalian bisa coba untuk record lagi. Dan mungkin kalau masih nggak bisa juga kalian bisa mungkin setting lagi ke bitrate gitu ya, kalian ganti bitrate-nya dan mungkin kalian bisa ganti ke settings dan kalian bisa ganti yang di advance gitu ya, advance yang nanti ada tulisannya untuk target priority-nya adalah kalian ganti aja ke high gitu. Dan saya saranin untuk kalian yang mau rekam, saya saranin semuanya nggak dijalanin gitu ya. kayak steam action atau apapun semuanya close kecuali OBS dan Elgato gitu ya nah tapi settingan yang tadi itu adalah cuman ya cuman tambahan dan bonus doang sih ya yang paling ngaruh ke saya adalah yang dari setting tadi ya yang awal yang saya ganti OBS nya dari sistem default ke high performance gitu ya jadi Nvidia dipaksa untuk membantu OBS nya biar jadi lancar gitu dan jadi lancar gitu ya untuk merekam dan tidak ada masalah dan ya untuk saya berhasil mungkin kalau kalian nggak berhasil juga kalian bisa setting-setting lagi untuk settingnya dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya thanks for watching Bye-bye.